Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan nama saya Idin Wahyudin dari Pangkalan SDN 234 Saluyu Gugus Depan 1002910030 Kuartir Ranting Cibening Kidul Kuartir Cabang Kota Bandung Kuartir Daerah Jawa Barat Indonesia. Pramuka Indonesia. Pramuka, Praja Muda Karana, Pemuda-pemudi yang berkarya. Di sini kami mengabdi dengan penuh tempaan, didikan, dan binaan, agar kami dapat menjadi insan yang berguna. Begitupun di sekolah ini, tempat mengembangkan jiwa muda untuk menjadikan insan yang berbudi pekerti luhur, bermoral, religius, serta berjiwa kesatria. Trisatya dan dasa Dharma bukan hanya janji dan moral belaka. Di sini kami harus mewujudkan dan mengamalkan dari setiap nilai-nilai yang diucapkan dengan janji, dilakukan dengan tingkah laku, dan dibuktikan dengan pengamalan. Sejauh apapun jarak yang ditempuh, Bukanlah halangan untuk tetap mewujudkan sebuah tekad pengabdian yang mulia untuk pramuka Indonesia. Halangan dan rintangan tak akan saya jadikan penggugur tekad untuk kemajuan pramuka Indonesia. Apalagi hanya terjalnya jalan yang harus saya lalui. Hari Sabtu adalah hari yang selalu saya nantikan. Pada pukul tiga sore, saya selalu bertemu dengan adik-adik penggalang untuk melaksanakan kegiatan latihan pramuka. Canda, tawa, riang, gembira, sampai keluh kesah pun ada dalam suasana latihan kami. Saling memberi dan menerima, saling membantu dan bekerjasama, selalu saya tanamkan pada diri mereka. Setiap peluit yang saya bunyikan menjadi panggilan bagi mereka untuk berkumpul dan berbaris rapi. Kibaran bendera semapur memberikan isyarat pesan yang sangat bermakna. Suara peluit Morse yang bersahutan menandakan kami sedang berlatih mengirim pesan derap hentakan kaki mungil yang menggetarkan fokusnya tatapan mata sang pembaris yang tak tergoyahkan serta suara lantang melengking yang menarik kerinduan menandakan mereka sedang berlatih berbaris kini semua itu hilang untuk sementara sampai waktu yang tidak dapat ditentukan entah sampai kapan dan entah berapa lama pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Hanya satu kata yang terucap, rindu. Hanya satu tekad yang selalu ada, pengabdian untuk pramuka Indonesia. Sampai ketika saat itu tiba, sampai kembalinya kebersamaan kami, semangatku akan terus berkobar, untuk Pramuka Indonesia.